Semuanya, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Antas Atevihu. Di channel kali ini, aku bakal mau apa ya? gara kira ayo, ayo, tebak-tebak, aku mau apa? Aku mau mesin janji jiwa yang ada di TikTok. Yey, yeah, yeah. jiwa tos itu. Ah, apa sih itu? Udah pernah cobain atau belum kalian ayol? Tulis di komentar udah pernah cobain atau belum janji janjijiwator. Nih, janjijiwator nih seperti ini ya. Nih aku lagi mau pesan di Gojek. Nih. Makanannya tuh yang lagi viral di TikTok. Simpan ya namanya janji jiwa tos kalian cari aja di gojek atau di tempat kalian yang terdekat aja ya maksudnya jangan yang jauh-jauh jauh-jauh gitu cari dulu ya mana ya hmm. kita cari yang dekat aja dari rumah dari rumah saya ke janji jiwa tosnya, Coba kita cari sini. Janji jiwa tos hmm, ini kan udah masuk nih. Janji jiwa tosnya nih, kata gak sih? Nih kayak gini, janji jiwa tos. Sekarang kita cari makanannya yang lagi viral ya, seperti apa sih rasanya? Enak atau tidak? baru pertama kali aku cobain janji jiwa tosnya ini ada yang macam-macam janji jiwa tosnya ada yang rasa kurituna, tuna krips chicken egg curry mayo beef truffle mayo chicken katsu curry mayo chicken, kripsi chicken mentai krimis sarum ada minumannya juga beraneka macam. terus ada egg and cheese ham and cheese thai sweet chili tuna mayo sepisi bulgogi coco nugget kalian suka yang mana? Ayo ayo, kalian suka yang mana? kalau aku sih sukanya semuanya suka aku suka semuanya kalau kalian suka semuanya atau tidak aku tuh suka semuanya semuanya aku suka Susi aja aku suka enak susi rasanya itu Cuma macam-macam nih kayak gini nih gambarnya loh. ini sebenarnya kelihatan ya nih ada macam-macam beraneka macam ya janji jiwa tosnya hmm. namanya janji jiwa tos ya tuh banyak kan kalian tinggal pilih aja pancet tambah terus kalian misalnya nih, pilih egg and cheese tambah terus kalian sini kan nanti ada ini, misalnya nih misalnya egg and cheese nah, kalian nih tuh ada item tungguin terus kalian pencet alamat pengantar alamat pengantar kalian tuh dimana mana kotanya gitu terus kalian pencet terus abis itu kalau sudah kelihatan harganya di sini kalian pencet ini nih yang anak panah ini trut, terus langsung muncul nanti seperti ini nih tadi saya sudah menc ini dia tuh nanti kita bisa ngecat abang gojeknya nah, abang gojeknya bisa ngecat kita tuh tuh ya ini sini juga bisa pakai gopay karena gopay aku kurang makanya tadi aku pakai cash aja Terus kita lihat sini inbox ada promonya juga di sini juga ada mau ngantar kemana bisa pakai Gojek GoRat namanya gokar itu mobil GoFood itu makanan Gomat itu kayak semacam barang ya kalau gak salah ya barang Uh, bisa ngantar barang gitu di sini juga di Gojek terus kita bisa belanja kalau ya belanja kayak di mal-mal gitu kayak apa sih namanya itu uh, kebutuhan gitu kayak misalnya uh, beli susu beli apa aja bisa dengan di sini gitu nih nih pantau pesanamu bisa cari di sini tuh kalau mau lihat pesanan saya udah di mana masih di sini-sini aja, masih lama, belum jalan-jalan, masih di makanan, bentar lagi jadi, default sampai di restoran, tungguin, masih di restoran, belum sampai-sampai, nanti kalau udah sampai, janji jiwa tosnya, nanti aku kabarin, oke. Okay? udah kerudung, siap, siap untuk ngambil makanannya yang ada di abang gojek yang tadi aku mesin janji jiwa tosnya jangan lupa pakai masker ya nih tuh ini masker kerudung jadinya tuh ditempelin jadinya gak bakal lupa kalau kemarin-marin misalnya nih mau keluar atau mau main oh iya lupa maskernya gak ke bawa gitu bisa beli aja masker kerudung kalau kalian mau tahu aku beli masker udung di mana nanti nonggak komen di komentar ya oke okay. yeyy yeah, yeah, jadi aku udah ngambil di abang gojek ambil makanan jenjiwatos ini dia udah ada di tangan aku, aku. masuk keluarian guys ini dia janji jiwatos ya udah ada di rumah ya yeah, yeah, aku mau buka dulu <laughs> ambil dulu janji jiwa tasnya di dalam plastiknya tuh dia ini eh kebalik guys begini dong udah capek hmm. seperti ini tuh aku beli empat nih dua nih dua, nih, dua ya oke okay. ini ada tulisan janji jiwa tasnya di sini tuh aku mau makan dulu oke okay aku udah jadi udah sampai gojeknya nih dia udah aku makan hasilnya enak banget nih aku tadi beli empat yang dua itu udah aku kasih teman aku ada teman aku sama abang aku juga udah kasih terus ini punya ada aku masih utuh nih punya aku udah habis sisa segini aku suka di atas itu ada susu dan itu ada dan ada tour Amak keju nih rata tulisannya noh. Jiwa tos ya. Tuh. Bisa apa nang begini nih tuh. Nih masuk punah. Terus dikasih juga ada paper bag-nya noh. Seperti begini noh. Jiwa tos. Nah, ada tulisannya. Sini juga ada nama IG-nya. Ada gmail juga. Wah, wow. lihat. Kosong-kosong enggak ambil. Ini ada sausnya juga, iya. Sausnya saus ABC ada, eh, buka saus ABC nih. Saus aku namanya ada tomat, nih, tomat nih, ekstra pedas. Nah. terus ada tulisannya juga untuk teman sejiwa. Nah, tulisannya iya. Uh, ikan. Nih, aku mau hmm, kejunya ya, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, ini udah, udah, udah, udah, udah, udah, udah, di udah, kasih susu. Terus di dalam ini ada keju sama telur. Ada callnya juga, Kayak di TikTok TikTok. Jadi aku beli jiwa tosnya di Gojek, Aku beli dua, teram. Yang satu punya teh aku, yang satu punya aku. Aku mau makan dulu ya jajiji Wah rasanya enak banget, Bismillahirrahim. mantap banget. Kalian udah pernah cobain belum jiwa tosnya Kalau belum, ayo cobain. Rasanya ada, ada, ada, Aku mau lanjut makan dulu ya bye-bye jangan lupa di like, comment, and subscribe ya dadah nice